Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara melepas baterai ya pada sebuah laptop dan tipenya adalah Lati Tude 3440 ya. Lati Tude Oke, eh, Namun sebelum saya lanjutkan ya Mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil itu senang keras sekali ya Jadi harap dimaklumi Oke langsung saja kita lanjutkan ya Sekarang yang perlu kita lakukan adalah Kita tutup dulu ya Kita tutup laptopnya Kemudian kita balik ya kita balik laptopnya nah ini bagaimana cara lepasnya ini perhatikan ya perhatikan ini ada gambar kunci ya nah ini ada gambar kunci ya ini gambar kunci lepas ya ini gambar kunci nah gambar kunci lepas ini tandanya untuk melepas ya Nah caranya adalah kita dorong ke sini ya Untuk melepuh baterainya Kita dorong ke, ke kanan Mentok sini ya Nah Sudah mentok seperti ini Kemudian sebelahnya ini ya Nah lihat gambar kuncinya juga Sebelah sini Kunci terbuka Jadi kita Dorong ke sini Nah Baru kita Angkat ya Ini, -ini ada kuncinya sini nah, Ini ya Baru kita Angkat ininya ya ini kalau masih belum bisa diangkat ini masih ada kuncinya ini kita tarik ke sini ya. Kita tarik kemudian kita angkat. Coba sebelah sini lagi. Nah, oke. Okay. Nah. Nah, gitu ya. Akan mudah ya. Kita kalau masih belum bisa di tadi ya. Kita tekan aja sini ya kita tekan ke ujung-ujungnya sama ujungnya sini kita tekan jadi baru kita angkat ini ya baterainya ini Oke okay. nah ini penampakan baterainya ya Nah cara masangnya mudah ya masangnya kita masukkan aja seperti ini ya kemudian kita tekan ya kita tekan nah nah maka otomatis dia mengunci sendiri ya nah, mengunci sendiri nah Oke okay. Demikian ya cara melepas keyboard dan memasangnya. Semoga bermanfaat bagi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.